Aura jahat yang mengejutkan tampaknya menyebabkan seluruh area menjadi gelap dan suram. Murid-murid get menyapu seperti belalang, bermata merah saat mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan menyerbu ke arah keindahan menakjubkan yang perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Namun, pemandangan yang mengintimidasi ini tidak menghalangi dia sama sekali. Mata air musim gugur jernih yang indah itu jernih dan dingin, sepenuhnya tanpa emosi yang tidak perlu. Kasa tipis yang menutupi wajahnya samar-samar menguraikan kecantikan absolutnya. Bahkan menyebabkan aura jahat yang memenuhi area itu berhenti sejenak. Dalam menghadapi banjir seperti serangan murid-murid gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok cantik itu seperti pohon yang berdiri di depan banjir. Tampaknya lemah, tetapi memiliki kelembutan yang tidak bisa diguncang. Di belakangnya. Murid-murid sembilan surga Agung Puriti Palace menatap sosok jiwa yang membangkitkan keindahan dengan mata merah. Beberapa murid perempuan tidak bisa menahan tangis. Green Lotus Tausan Suotar Ling King akhirnya berhenti berjalan dan berdiri di tempat saat Yuan Power yang tak terbatas membuka. Berubah menjadi pedang lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas. Dengan lambayan lembut tangan jade-likenya, suara angin yang tajam segera terdengar di daerah itu. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit ketika mereka menembak maju. Dengan ganas menabrak banjir seperti gelombang murid-murid gerbang Yuan. Ah, ceritan sengsara terdengar saat darah segar menyembur. Mewarnai tanah menjadi merah. Banjir seperti pelanggaran Yuan Gate telah secara paksa dihentikan oleh Ling Qingzu tunggal pada saat ini. Di langit. Sesepuh pertama Gerbang Yuan mengamati kerugian besar akibat kematian dan cedera murid-murid Gerbang Yuan dengan mata terpisah. Cahaya hitam melonjak di matanya, tapi dia tidak merasakan penyesalan atas kehilangan seperti itu. Seluruh Gerbang Yuan jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Cengpu Wangsu, Suli, kamu bertiga akan menghentikannya. Hati-hati. Serangan si kecil ini agak aneh. Jangan sia-sia seperti Suling. Namun dihentikan oleh Ling Qingzu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh tetua pertama gerbang Yuan ini. Setelah merenung dalam diam beberapa saat, dia dengan dingin memerintahkan. Iya nih, setelah mendengar kata-katanya, tiga tetua yang tampak menyeramkan di belakang merespons. Aura mereka benar-benar sama dengan Suling yang sebelumnya telah dibunuh oleh Ling Qingzu. Terbukti, mereka juga ahli puncak dalam Yuan Gate. Ketiganya bergerak bersamaan. Detik berikutnya, mereka muncul di depan para murid gerbang Yuan. Dengan dengusan dingin, mereka menyerang pada saat yang sama. Cahaya hitam di mata mereka melonjak ketika Yuan Power yang menutupi langit menyebar. Berubah menjadi lapisan demi lapisan layar cahaya yang benar-benar menghalangi pedang cahaya yang menembaki dari segala arah. Pembantaian 9 Surga Istana Kemurnian Tertinggi. Ketiganya dengan dingin berteriak, mata para murid gerbang Yuan yang telah dihentikan, segera menjadi merah padam saat mereka merespons. Mereka segera menyerbu ke arah murid sembilan surga agung istana Kemurnian di belakang Ling Qingzu. Setelah melihat ini, Ling Qingzu dengan lembut mengertakkan giginya. Namun, tepat saat dia akan bergerak, suara angin terdengar, dan ketiga tetua gerbang Yuan sudah mengelilinginya, menyegel gerakannya. Pergilah. Sebuah suara jernih yang mengandung sedikit kemarahan muncul dari balik tabir tipis. Ling Qingzu mencengkeram rat pedang panjangnya saat niat membunuh sedingin es melintas di matanya yang indah. Hu, banyak tetua sembilan surga agung istana kemurnian kamu semua telah dikalahkan oleh kami. Apa yang berani dilakukan oleh anak muda seperti kamu? Ketiga tetua gerbang Yuan hanya mencibir, tanpa memberi Ling Qingzu waktu untuk merespons. Yuan Power yang tak terbatas bergegas maju saat jari-jarinya menusuk udara. Yuan Power berubah menjadi tiga jari raksasa yang dengan kuat mendorong ke bawah ke Ling Kingzu. Bang, tanah dalam radius 10.000 kaki sudah hancur sebelum jari-jari raksasa mendarat. Retakan besar menyebar keluar seperti jurang yang dalam. Ling Kingzu diam-diam mengamati serangan kuat ini. Pada saat berikutnya, Tangannya yang seperti jadelike yang ramping tiba-tiba datang bersamaan ketika cahaya hijau yang cemerlang keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Sebuah lotus hijau besar dengan cepat mulai terbentuk di atas kepalanya. Bang, tiga jari raksasa yang tampaknya mampu mengangkat langit dengan berat mendarat di lotus hijau saat mengamuk Iwan Power meledak. Istirahat, teriakan yang jelas tiba-tiba muncul. Dan teratai hijau mulai berputar. Kelopak-kelopak berkelip dengan cahaya yang sangat tajam dan dingin. Dan bahkan ruang itu sendiri tampak terpisah. Tiga jari raksasa itu hancur berkeping-keping saat lotus hijau berputar. Setelah melihat ini, mata ketiga tetua mengeras. Aura Lingkingzu hanya pada tahap samsara. Bagaimana mungkin serangannya begitu kuat? Desir, sementara mereka bingung akan hal ini di hati mereka. Teratai hijau sudah merobek-robek tiga jari raksasa. Selanjutnya, itu berubah menjadi kilatan lampu hijau yang langsung menuju trio. Ku, Great Yuan Heaven Slash. Ketika mereka melihat ini, mata ketiganya menjadi dingin. Masing-masing dengan marah memotong ke bawah dengan satu tangan. Yuan Power tanpa batas melonjak, berubah menjadi tiga bilah raksasa yang merobek ruang dan ganas mendarat di teratai hijau. Bang, teratai hijau tidak mampu menahan kekuatan destruktif dari trio dan akhirnya meledak. Namun, ketika lotus hijau itu meledak, kilatan lampu hijau tiba-tiba keluar dari dalamnya. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan tiga orang tua gerbang yuan seperti hantu. Tidak baik, saat lampu hijau dipantulkan di mata tiga sesepuh. perasaan bahaya yang sangat intens segera naik di hati mereka. Binatang seperti raungan muncul dari tenggorokan mereka saat cahaya hitam jahat di mata mereka tiba-tiba melonjak. Desir Ketiganya menyerang dalam ketakutan dan kemarahan. Sementara tangan mereka berubah menjadi hitam pekat. Ibliski berputar di sekitar tangan mereka yang secepat kilat saat mereka dengan marah menepuk hijau. Cahaya, berdengung, lampu hijau berkedip-kedip. Mengungkapkan sosok yang benar-benar cantik. Kekacauan primal tampak melayang di air musim gugurnya seperti mata pada saat ini ketika tiga lampu pedang menyapu dengan sentakan tangan jadelikenya. cah, -cah. Sosok lampu hijau yang indah menyapu melewati tiga tetua gerbang Yuan, sebelum perlahan mengembalikan pedangnya yang panjang ke sarungnya. Sebuah garis darah muncul di masing-masing tenggorokan trio dan darah segar segera menyembur keluar saat kepala mereka terbang ke udara. Desir, saat kepala terbang, tiga roh Yuan terbang ketakutan, berniat untuk melarikan diri. Namun, Ling Qingzu dipersiapkan kali ini. Matanya menjadi dingin ketika tiga serangan pedang yang tak tertandingi menusuk tiga roh Yuan, menghancurkan mereka. Dalam sekejap, tiga ahli super tahap samsara lainnya telah dikalahkan di tangan Ling Kingzu. Selain itu, dia bahkan lebih kejam kali ini, dan bahkan telah menghancurkan Yuan spirit lawannya. Tidak ada belas kasihan sama sekali, Ur. Namun, ketika Ling Kingzu menghabisi trio, Rangan lembut dan teredam muncul dari bawah selubung tipis. Tiga tanda berbentuk tangan hitam telah muncul di bahunya, dan darah merah cerah telah mewarnai kerudung merah. Ling Kingzu mengabaikan darah di sudut mulutnya. Dia hanya perlahan mengangkat kepalanya saat dia dengan tegas menatap gerbang pertama Yuan Gate mengawasinya dengan mata acuh tak acuh dari atas awan hitam. Di antara para ahli Yuan Gate ini, dia adalah satu-satunya orang yang memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Untuk mencapai tingkat ini pada usia seperti itu, kemungkinan besar kamu adalah satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar sebagai anggota generasi muda nomor satu di wilayah Suan Timur. Dibandingkan denganmu, apa yang disebut tiga raja kecil dari Gerbang Yuan kita benar-benar sebuah lelucon, tetua pertama Gerbang Yuan berkata tanpa emosi. Anggota generasi muda nomor satu, setelah mendengar judul ini, Mata Ling Kingzu yang biasanya dingin dan dingin akhirnya berubah sedikit linglung sejenak ketika adegan dari tiga tahun yang lalu terlintas di benaknya. Di daerah iblis unik itu, seorang anak muda yang berlumuran darah memegang tombak panjang saat dia dengan bangga menghadapi tiga master sekte besar Yuan Gate. Pertempuran itu telah mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Kamu salah, aku khawatir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi nomor satu. Tapi aku mungkin mati di sini hari ini. Senyum yang benar-benar indah tampak muncul di bawah kerudung Lingqingzu. Aku percaya bahwa di masa depan, akan ada seseorang yang akan memusnahkan gerbang Yuan kamu. Begitukah, tetua Yuan Get pertama tersenyum dengan mengejek. Segera setelah itu, dia berkata, Yang tua ini disebut Lu Feng. Saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama ini. Petik 2 Meskipun aku tahu bahwa banyak orang muda di wilayah Suan Timur telah terpikat oleh kamu. Kamu tidak memiliki daya tarik di mata orang tua ini. Jangan naif percaya bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan ketika aku menyerang. Petik 2. Lu Feng akhirnya perlahan keluar dari awan hitam. Cahaya hitam dengan panik berkumpul di kedalaman murid ini. Sementara iblis Ki yang bisa mengisi langit berkumpul di belakangnya. Itu menutupi langit. Bahkan menyembunyikan matahari. Terbukti, sesepuh pertama gerbang Yuan ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Saat dia merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Lu Feng, sosok Ling Qingzu yang ramping dan cantik sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia melihat kembali pada murid sembilan surga Agung Puriti Palace yang perlahan didorong kembali saat mereka bertarung. Tangan Jade Likenya perlahan mengepal rat saat pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Lu Feng. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan tetua pertama gerbang Yuan ini. Atau yang lain, tidak satu pun dari murid sembilan surga agung Puriti Palace akan bisa pergi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari murid sembilan surga agung surga kemurnianmu melarikan diri. Seolah-olah dia tahu pikiran Ling Kingzu, Lu Feng samar-samar tersenyum. Senyumnya tampak sangat menyeramkan dan brutal. Para tetua gerbang Yuan ini. Yang biasanya terlihat terhormat dan suci, kini menjadi iblis yang paling kejam. Desir, Ling Qingzu tidak menjawab, sosoknya berubah menjadi garis hijau sebagai kilatan pedang yang tak tertandingi menembus ke arah Lu Feng seperti kilat. Berdengung, ujung pedangnya tersapu ke depan. Namun, tepat saat akan menyentuh Lu Feng, dua jari layu yang ditutupi oleh pola iblis hitam menghentikannya. Percikan api meletus ke segala arah. Tetapi pedang yang tajam tidak mampu menyebabkan bahkan cedera terkecil. Heh, sudut mulut Lu Feng terangkat, mengungkapkan senyum jahat. Tangannya yang lain membentuk kepalan yang erat ketika lapisan-lapisan pola iblis muncul di sana. Aura jahat yang sangat mencengangkan menyebar keluar. Mata Ling Qingzu menjadi sedingin es. Dia menatap pukulan keras Lu Feng saat dia mengertakkan giginya. Sementara cahaya keruh yang menakjubkan dengan cepat menyembur keluar dari kedalaman murid-muridnya. Swoosh, tangan iblis menembus ruang dan tiba. Kekuatan Yuan yang luas dan perkasa pada pedang panjang Lingkingzu tiba-tiba benar-benar menghilang. Namun, kilau aneh menyapu tepi pisau. Pisau itu condong dan dengan ganas mendorong ke depan. Cah, dua jari Lu Feng langsung meledak saat pedang panjang itu terbang. Darah segar menyembur keluar saat pedang menyerang ke jantungnya tanpa henti. Bang, namun, saat pedang panjang hendak menembus hati Lu Feng. Pengamuk tanpa kepalaan iblis itu sudah mendarat di tubuh Ling Qingzu. Iblis Ki tampak menutupi langit saat menyapu dan bahkan ruang itu sendiri mulai hancur. Ur, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Ling Qingzu. Sementara ujung pedang yang menusuk dada Lu Feng tidak lagi bisa bergerak maju. Kesedihan melintas di matanya yang indah ketika sosoknya terlempar ke belakang di bawah tatapan ngeri para murid sembilan surga agung di istana Kemurnian di belakang. Darah bersemi. Pemandangan yang menyebabkan seseorang berduka. Kakak senior King Zhu, banyak murid sembilan surga agung istana Kemurnian yang awalnya mundur segera berteriak keras. Mereka berhenti mundur dan malah dengan putus asa menyerang Ling King Zhu seolah-olah mereka marah. Ku, huh, Ufeng melirik tunggul yang tersisa dari kedua jarinya yang dipenggal, sebelum melihat luka pedang di dadanya saat pandangan jahat tanpa sadar melintas di matanya. Dengan genggaman tangannya, Iblis Ki melonjak maju. Berubah menjadi pisau iblis sepanjang sepuluh ribu kaki. Dia melambaikan lengan bajunya dan pisau iblis menembus ruang. Secepat kilat saat menembak ke arah Ling Kingzu yang terluka. Ling Kingzu menggigit bibir merahnya dengan keras saat dia melihat pisau iblis mendekat dengan cepat. Ketidakberdayaan dan keputusasaan muncul di matanya yang jernih. Pada akhirnya, dia telah dikalahkan. Apakah sembilan langit surgawi kemurnian tertinggi mereka akan menghilang seperti ini di bawah pisau daging gerbang Yuan? Kakak perempuan senior, Su Roo hanya bisa menyaksikan wanita cantik itu, yang tampak begitu rapuh dan hampir layu di hadapan pisau iblis yang mendekat, ketika air mata mengalir tanpa sadar dari matanya. Setelah itu, dia melolong. Suaranya tidak lagi sejelas sebelumnya. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang tiada taraf. Desir, saat lolongannya bergema di langit, suara angin yang tak tertandingi segera terdengar di daerah itu. Tatapan kagum terangkat satu demi satu, hanya untuk melihat titik tertentu di kejauhan berubah ketika sosok berkedip dan tersapu. Ledakan, pada saat ini, pisau iblis jatuh dengan ledakan. Tanah langsung hancur ketika retakan raksasa menyebar keluar seperti sarang laba-laba. Tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah daerah berdebu saat mata dari banyak murid sembilan Surga Agung Puriti Peles langsung redup seolah-olah mereka telah kehilangan harapan terakhir mereka. Kakak senior, suruh perlahan berlutut ketika dia menatap kosong ke tempat yang jauh itu. Namun dalam keadaan linglung, dia menyaksikan debu mulai menyebar, hanya untuk melihat daerah yang benar-benar tidak rusak di tanah yang rusak. Selain itu. Ling Qingzu terbaring di sana tanpa cedera. Itu, teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Su buru-buru mengangkat kepalanya. Hanya untuk menemukan sosok kurus diam-diam berdiri agak jauh di depan Ling Qingzu. Sosok itu tidak terlihat besar dan kuat. Namun, ia telah sepenuhnya menahan segala sesuatu yang telah dilemparkan padanya. Itu, Lin, kakak Lin dong. Su menatap kosong pada sosok samar-samar yang dikenalnya. Detik berikutnya. Dia tiba-tiba berdiri sebagai tidak percaya dan sukacita yang tak terlukiskan menyembur di wajahnya yang cantik. Terengah-engah terdengar di belakangnya, menyebabkan Ling Qingzu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia melihat sosok yang tanpa sadar muncul di depannya saat dia dengan tegas menggigit bibir merahnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia dengan paksa menahan riak-riak di hatinya dan memaksa pandangannya untuk perlahan-lahan menjauh dari punggung sosok itu. Di depannya, sosok itu terdiam selama beberapa waktu. Pada akhirnya, dia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang ketika dia melihat sosok yang tak bisa berkata-kata di belakangnya dengan tatapan yang rumit. Segera setelah itu, kelembutan diam-diam melonjak di matanya yang hitam pekat. Jangan khawatir, dengan aku di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Petik 2 Setelah mendengar suara yang agak serak dan lembut ini, Bahkan dengan karakter dingin dan dingin Ling Kingzu, perasaan masam yang tak terbendung mengalir ke ujung hidungnya saat ini, sementara air mulai berkumpul di matanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1200, hati-hati. Aura iblis melonjak melintasi langit sementara tanah runtuh. Namun, sosok kurus itu hanya berdiri diam di depan. Sementara itu, gelombang raksasa mengerikan itu semua tidak dapat menghubunginya. Dia membalikkan tubuhnya sebelum mengucapkan kata-kata itu dengan suara agak serak. Setelah itu, dia berjalan dan pergi ke samping Ling Qingzu, yang kepalanya dimiringkan ke satu sisi, sebelum dia melihat kerudung bernoda darah. Sementara itu, masih ada kedinginan yang biasa di alis yang terakhir. Namun, ini berbeda dari dinginnya Ying Huan, Huan. Rasa dinginnya mengandung kebanggaan bawaan dan itu juga mungkin merupakan alasan mengapa dia begitu luar biasa. Ling Qingzu juga menyadari bahwa pemuda itu telah berjalan ke sisinya. Airnya seperti mata, yang tidak mengungkapkan banyak emosi bahkan ketika dia akan mati, tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Mengepalkan tangannya, dia dengan tegas menekan emosinya dan menghentikan dirinya dari memandang pria itu, yang tampak sangat mempesona pada saat ini. Saat ini, penampilannya benar-benar berbeda dari penampilan menyedihkan yang dia miliki tiga tahun lalu. Sementara pikirannya dalam keadaan kacau, pria muda di depannya menekuk tubuhnya, sebelum dia langsung mengangkatnya dari tanah dari pinggangnya. Saat dia meninggalkan tanah, Ling Qingzu merasakan pikirannya menjadi kosong. Beberapa saat kemudian, dia pulih kembali sebelum mulai berjuang dengan keras. Berhenti bergerak, sebuah suara yang agak rendah dan dalam ditransmisikan, sebelum sosok halus Ling Qingzu menegang. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, segera, wajah muda, yang tampak jauh lebih tangguh dan dewasa dibandingkan dengan tiga tahun lalu, tercetak di matanya. Saat ini, alis yang terakhir dirajut. Selain itu, sikapnya yang elegan dan tajam bahkan mengejutkan Ling Qingzu. Tiga tahun terakhir tampaknya telah menghanyutkan cangkangnya dan secara bertahap mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam tulang belulangnya. Ling Qingzu mengepalkan giginya dengan lembut. Namun, karena dia sudah terluka, perlawanannya perlahan mereda. Sementara itu, hanya tangannya yang terkepal erat yang merupakan bukti dari riak-riak yang muncul di hatinya. Lin, kakak Lin Dong. Su Rou dan banyak murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace terkejut ketika mereka melihat pemuda itu yang berjalan ke arah mereka dengan Lingkingzu di tangannya. Beberapa saat kemudian, sebelum Su Rou tiba-tiba sadar, dengan segera kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya yang cantik. Kakak Lindong, itu benar-benar kamu. Kamu telah kembali ke wilayah Suan Timur. Aku tahu kamu akan kembali. Petik dua, Lindong berhenti di depan Su Rou. Ketika dia melihat kegembiraan di wajah wanita muda yang cantik itu, dia tanpa sadar tersenyum. Wanita muda yang penakut dan lemah dari sebelumnya akhirnya mekar. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Lindong dengan lembut meletakkan Lingkingzu dari pelukannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menggosok kepala kecil Su Rou. Wajah yang terakhir segera memerah. Namun, Tindakan yang akrab ini menyebabkan kehangatan muncul di hatinya. Seketika, dia merasa seolah-olah semua kelelahan di dalam tubuhnya telah hilang. Batuk, di samping mereka, Ling Kingzu tiba-tiba batuk pelan. Sementara itu, warna merah cerah muncul di balik kerudungnya. Jelas, serangan Lu Feng telah membuatnya terluka parah. Kakak senior Kingzu, kamu baik-baik saja. Su Roux sangat terkejut. Para murid sekitarnya dari Nine Heavens Supreme Purity Palace juga buru-buru mengelilinginya. Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi kecemasan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya, dia memandangi senior dan juniornya yang ternoda darah. Sebelum dia dengan lembut berkata, siapkan dirimu. Musuh yang kuat tetap di depan pintu kami. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan dengan cepat tersentak keluar dari keadaan gembira mereka. Segera. Semua wajah mereka menjadi gelap, bagaimanapun. Masih ada pasukan besar dari gerbang Yuan di luar, mengawasi mereka dengan niat buruk. Selain itu, bahkan Ling Qingzu dikalahkan oleh sesepuh pertama dari gerbang Yuan. Karena itu, mereka pada dasarnya kehilangan pilar dukungan terakhir mereka. Serahkan yang lainnya ke Dao Sek Aku. Kalian semua harus fokus pada melindunginya. Petik 2. Lindong Melirik Ling Qingzu. saat Qingzu Mata yang terakhir telah mendapatkan kembali beberapa warna yang biasa. Namun, dia memilih untuk tidak melakukan kontak mata dengannya. Bahkan, setiap kali mereka akan melakukan kontak mata, dia akan segera berpaling. Kakak Lindong, kamu hati-hati. Tetua pertama dari Gerbang Yuan sangat kuat. Su Rou menggigit bibir merahnya. Meskipun berbicara secara logis, dia merasa bahwa Lindung harus berpikir untuk melarikan diri pada titik seperti ini. Kepercayaan buta yang dia miliki di Lindong memutar kata-kata yang ingin dia ucapkan. Teman dari Daosek, atas nama Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga Aku, King Su ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu hari ini. Namun, aku harap kamu akan mundur jika kamu tidak dapat menanganinya. Bagaimanapun juga. Istana Sembilan Tertinggi Surga Kemurnian Aku Tidak Akan Menyerah Pada Gerbang Yuan Bahkan Dengan Mengorbankan Nyawa Kita. Ling Kingsu Menurunkan Matanya Yang Cantik Dan Berkata Dengan Lembut. Di Sisi Mereka, Su Rouen Menjulurkan Lidah Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Itu. Namun, Dia Tidak Berani Berbicara. Lagi Pula, Dia Memiliki Hubungan Dekat Dengan Ling Kingsu Dan Tahu Bahwa Ada Hubungan keruh Di Antara Mereka Berdua. Bahkan, Selama tiga tahun terakhir sejak Lindong pergi, dia sesekali menangkap Ling Kingsu yang linglung selama pelatihan. Selain itu, dilihat dari sikapnya, jelas bahwa dia merindukan seseorang. Insiden-insiden itu menggugah rasa ingin tahu Suro. Bagaimanapun, Ling Kingsu memiliki karakter yang dingin dan menyendiri, dan dia memiliki mental yang kuat, bahkan. Ada jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur yang merindukannya. Namun, tak satu pun dari mereka mampu membuat kemajuan. Kadang-kadang, Su bahkan berpikir bahwa tidak ada laki-laki di dunia ini yang dapat menyebabkan peri yang angkuh seperti senior ini berperilaku seperti gadis kecil biasa. Karena itu, ketika dia melihat Ling Qingzu bertindak dengan cara ini, dia merasa sangat terkejut. Namun, yang membingungkannya adalah bahwa Ling Qingzu memilih untuk memperlakukan kakaknya Lindung seperti orang asing, meskipun jelas ada hubungan di antara mereka berdua. Meskipun dia memiliki keraguan, Ling Qingzu jelas menikmati status yang sangat tinggi di Istana Sembilan Tertinggi Surga Kemurnian. Karenanya, dia tidak berani mempertanyakannya, mengapa kamu memanggilku teman dari Daosek? Apakah kamu tidak tahu nama aku? Lin Dong juga mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata Ling Kingzu. Sementara itu, jejak kemarahan melintas di matanya. Apakah wanita ini mencoba memprovokasi dia dengan sengaja? Mata Ling Kingzu tetap acuh tak acuh. Dia tidak mengangkat kepalanya juga tidak menjawab. Lin Dong mendengus marah setelah dia melihat kelakuannya. Segera, dia berbalik dan pergi. Namun, Ling Kingzu tanpa sadar mengepalkan tangannya pada saat ini. Sementara itu, Giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya yang tersembunyi di balik kerudungnya. Namun dia dengan keras kepala tetap diam. Namun sementara dia tetap keras kepala, Lindong yang hanya mengambil dua langkah, tiba-tiba berbalik. Kemudian dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah wajah Ling Kingzu di depan banyak penonton yang kaget dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Selain itu, sepertinya dia marah. Sosok halus Ling Qingzu bergetar ketika dia mendeteksi angin telapak tangan yang bergegas. Dia menutup matanya yang cantik dan tidak bergerak. Meninggal dunia, kuku, yang disertai oleh angin telapak tangan, menyapu wajah Ling Qingzu. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di wajahnya. Ternyata kerudung yang menutupi wajahnya telah dihapus dengan paksa, dengan melepas jilbabnya. Wajahnya yang tampaknya sempurna-sempurna yang tersembunyi di bawahnya juga terbuka. Pada saat itu, sepertinya langit telah cerah. Kamu, sensasi dingin di wajahnya menyebabkan Ling Qingzu terkejut. Dia buru-buru membuka matanya sebelum dia menyentuh wajahnya yang seperti batu giok. Setelah itu, dia terkejut ketika dia melihat tabir di tangan Lindong. Akhirnya, rasa malu dan marah muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan menyendiri. Emosi itu yang muncul seketika menyebabkan murid-murid sembilan surga agung Puriti Peles di sekitarnya tertegun. Bagaimanapun, Ling Qingzu biasanya bertindak dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh di dalam istana, dan dia jarang mengungkapkan emosi yang menyentuh, yang sebanding dengan peri yang turun di dunia fana. Kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu bertindak seperti peri di depanku. Aku tidak membelinya, Lindong linglung sejenak karena wajah yang mempesona dan indah itu. Setelah itu, dia menggoda ketika dia melihat bahwa rasa malu dan kemarahan naik ke wajah Ling Qingzu. Siapa yang peduli apakah kamu suka atau tidak, kata Ling Qingzu dengan marah. Namun, meskipun dia marah, wajahnya masih tampak memesona. Haha, Lindong tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur menjadi dingin dan keras. Dia perlahan-lahan menoleh sebelum melirik para ahli dari Yuan Gate yang mengincar mereka dengan niat buruk. Lalu, dia berbicara dengan suara samar. Serahkan yang lainnya padaku. Ling Qingzu menatap punggung kurusnya. Emosinya tampaknya telah menjadi jauh lebih kacau setelah kerudungnya direnggut oleh orang itu dengan sikap sombong. Kemudian, dia menggigit bibirnya dan menahan amarah dan rasa malu di hatinya. Apapun. Lindong telah muncul pada saat kritis dan dia memang mengaduk riak di hati tenang emosionalnya. Hubungannya dengan Lindong begitu rumit sehingga dia merasa terganggu karenanya. Mengingat karakter mereka, tidak mungkin mereka bisa dengan mudah melupakan perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Dengan demikian, akan selalu ada tempat unik untuk satu sama lain di hati mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingzu yang sombong tidak punya pilihan selain mengakui. Lagi pula, jika pria lain yang telah melepas kerudungnya, dia akan segera menikamnya dengan pedangnya. Namun, karena Lindung yang melakukannya, tindakan itu yang bisa menghasut niat membunuh, hanya membuatnya kesal dan malu. Ling Qingzu tidak diragukan lagi adalah orang yang sombong dan menyendiri. Ini jelas ditunjukkan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu. Namun, pada pertemuan pertama mereka. Dia adalah individu yang sangat berbakat dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Sementara Lin Dong hanyalah seorang anak dari keluarga cabang klan di Kekaisaran Peringkat Rendah. Karenanya, ada kesenjangan besar di antara mereka, baik dari segi status dan kekuatan. Saat itu, Ling Kingzu seharusnya membunuh orang ini, yang telah mengambil keperawanannya dengan tusukan dari pedangnya. Namun, Mata cerah dan panas lindung menghentikannya untuk melakukannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa pemuda yang tampaknya lemah ini memiliki kegigihan dan tekad yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Selain itu, dia sadar bahwa dia telah menjadi target yang dia kejar secara aktif. Selain itu, dia juga sangat menyadari upaya luar biasa yang telah dia lakukan. Untuk mencapai tujuannya, sejak hari itu dan seterusnya. Anak lelaki muda seperti ini telah mulai berlari dengan sekuat tenaga di jalan yang penuh dengan segala macam bahaya dan rintangan. Meskipun dia berakhir dengan luka, dia tidak pernah menyesali keputusannya. Mungkin pada saat itu, bahkan dia tidak berharap bahwa pemuda yang dulunya lemah ini sebenarnya akan berdiri di depannya bertahun-tahun kemudian dan menggunakan tubuh kecilnya untuk membantunya memblokir badai liar yang bahkan dia tidak bisa tahan. Emosi bergejolak di dalam hatinya. Kenangan masa lalu juga mulai diputar ulang dalam benak Ling Kingzu. Akhirnya, emosi lembut muncul di dalam matanya yang jernih dan cerah. Setelah itu, suara lembut perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Lindong. Hati-hati, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah.